Nikita Willy dan Indra priawan kini telah resmi menjadi pasangan suami istri Tentu saja menjadi pasangan yang belum Abdul kalau belum punya momongan Usut punya usut keduanya ingin cepat memiliki anak Belum lama ini mereka membagikan kesehariannya yang sangat romantis setelah sah menikah Dari ngejim bareng hingga belanja bulanan, pastinya banyak yang dibuat penasaran dengan aktivitas mereka Intip your moment Nikita dan Indra setelah menikah setelah menikah, Niki Rajin membagikan kebersamaannya dengan sang suami. Ia menceritakan kesehariannya sebagai pengantin baru. Pada hari pertama, Nikita Willy dan Indra Priawan membagikan momen saat workout bareng. Nikita Willy mengatakan kalau mereka biasanya workout bareng. Nikita Willy pun sempat konsultasi ke dokter kandungan menanyakan soal siklus haid dan kehamilan. Romantisnya saat ke supermarket Niki dan Indra berbelanja kebutuhan mereka selama sebulan. Sesampainya di rumah, Nikita Willy memasak cumi goreng tepung dan brokoli beef bersama suami. Kebersamaan mereka terlihat manis banget ya. Semoga doa baik kalian terkabul ya.